Hai teman-teman welcome back my YouTube channel teman-teman Oke okay. di channel si boy ini saya akan membersihkan mainan lagi teman-teman Wow lihat mainannya teman-teman mainannya sangat kotor terselimuti oleh lumpur ya teman-teman Wow lihat teman-teman Oke okay. Mari kita bersihkan, teman-teman. Saya sudah menyediakan air di sana, teman-teman. Wow, my friend, ini sangat kotor, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mulai saja membersihkan mainan ini, ya, teman-teman. Wow, kita mulai dari mana, teman-teman? Oh, ya, teman-teman, don't forget. Jangan lupa untuk aktifkan tombol subscribe, ya, teman-teman. Klik tombol subscribe dan... Share, like, jika teman-teman suka. Wow, mari kita bersihkan yang ini dulu, teman-teman. Kita menuju pencucian, kita masukin langsung, teman-teman. Wow, lihat! Oh, superhero pertama kita masuk dalam pencucian, teman-teman. Wow, ini dia, ada Batman, teman-teman. Wow, my friend, this is Batman, my friend. Wow, oke, okay, teman-teman, sudah selesai kita taruh di sini, teman-teman. Yang selanjutnya, kita ambil mobil, ya, teman-teman. Wow, ini dia, kita ambil ini, teman-teman. Kita cuci, teman-teman. Wow, kita cuci langsung, teman-teman. Wow. Wah, uh. color is red teman-teman, warna merah teman-teman. Wah, taruh sini teman-teman. Kita ambil yang menarik lagi teman-teman. Wah, kita ambil yang mini dulu teman-teman. Wow, kotor sekali terlihat teman-teman Wow, ambil teman-teman Wow, kita langsung cuci teman-teman Mini car ini teman-teman Wah wow. Mini car berwarna hijau teman-teman Kembali lagi Kita ambil yang ini teman-teman Wow Wow motor sekali teman-teman Mari kita cuci langsung teman-teman Wow ada sayapnya teman-teman ini dia si Thor ya teman-teman Wah, wow. ada sayapnya sayapnya berwarna merah Wow Oke okay, sudah teman-teman kita ambil F1 nya teman-teman mini F1 teman-teman wow wow mini F1 warna merah teman-teman oh wow. Oke okay, sudah selesai teman-teman Finish Dan yang selanjutnya ada Biar dua-dua kita ambil ini teman-teman Oke okay, kita masukin langsung Wow Lihat teman-teman Look at this Wow Mobil pak polisi berwarna Abu-abu ya teman-teman Wow Oke okay. Wow Yang besar dulu ya teman-teman Ini dia ada sayapnya juga teman-teman Wow Meluncur dia teman-teman Wow Look at this Wow My friend Sayap teman-teman Ini sepertinya Thor lagi teman-teman Tapi Thor yang dewasa teman-teman Wow Wow. Oke okay, teman-teman Yang selanjutnya teman-teman Wow Ada Dua mobil dan ada Satu superman teman-teman nah, Kita langsung Ambil satu Nah, kita masukin sini teman-teman Wah Mobil pick up Berwarna hijau teman-teman Wah Sepertinya sudah bersih teman-teman Wah Wow, benar teman-teman Sudah bersih teman-teman Kita taruh sini teman-teman Wow, tinggal tersisa dua teman-teman Yang ini atau yang ini teman-teman? Yang ini? Oke, kita pilih yang ini hehehe <tuh> Kita masukin teman-teman Sangat kotor teman-teman Wah, wow. Gani teman-teman Gani warna merah This is Gani It's color red teman-teman My friend Wow Kita masukin sana Yang terakhir teman-teman Yang Oke okay, teman-teman Kita masukin saja Dari sini Um, Oke okay. Kita cuci lagi teman-teman Dengan air Supaya bersih Wow Sangat kotor teman-teman Wow Oh, Robin teman-teman Yang terakhir Robin teman-teman Wow, kita sudah menyelesaikan misi kita ya teman-teman. Membersihkan mainan. Dan ini tempatnya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Secret si Boy. Thank you yang telah sudah menonton. Thank you all. Thank you for watching and see you next time. Don't forget subscribe teman-teman.